ini semakin nyeri batang semakin batang, batang itu kalau lagi. lagi kencang Sampai. Sampai kejang, mana ke sana ini juga akan bergerak ke sini kan hmm. ya, kayak gitu. ini nih hmm. kayak ini kayak ini berarti ah, arah ini, sana ganin, ya sana. berarti blok ini turun